Super Jojo! <laughs> <laughs> <laughs> Saya yang besar. Lihat tanduk panjangnya Siapa? Oh, oh, oh, oh bayangan hitam Menari tap-tap-tap Siapa oh. itu aku tak tahu. Oh. <tut> oh. <Tada>! ha ha <tut> Selamat hari Halloween Beri yang enak untuk dimakan Siapkan kejutan Halloween untuk anak-anak Anda Mereka akan punya kenangan menyenangkan tentang Halloween yang akan bertahan seumur hidup Bum, bum, bum, bum, babum Bum bum babum Ku suka Halloween Selamat Halloween Kusuka Halloween Selamat Halloween Ku Halloween Selamat Halloween, Halloween Trik dan Permen Trik dan Permen Trik dan Permen Trik dan Permen Trik dan Permen Trik dan Permen Trik dan Permen, trik dan permen. Dan permen. Bum babum Bum bum babum Bum babum Baum, ku suka Halloween. Selamat Halloween. Ku Halloween. Selamat Halloween. Ku Halloween. Selamat Halloween. Trik, trik dan permen, trik dan permen, trik dan permen, trik dan permen, trik dan permen, trik dan permen. Boom, baum, boom, boom, baum, boom, baum. Babum, aku suka Halloween. Selamat Halloween. Ku suka Halloween. Selamat Halloween. Ku suka Halloween. Selamat Halloween. Halloween. Halloween. Trik dan permen, trik dan permen, trik dan permen, trik dan permen, trik dan permen. Bum, babum, bum, bum, babum, bum, babum, bum. bum, ba -bum, bum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 Selamat Halloween. Selamat Halloween. Aku punya sesuatu untuk kalian. Ada. Ah, oh, oh. oh, oh. Wow, yeah, yeah, yeah. Ha ha ha ha. di wajah kecilku, Tahu siapa? Bibi di Bobby di Boo. tebakku siapa bibi di bobi di bu -bob. kucing meong kucing meong kucing meong kucing meong kucing dot ah, oh, dot ah. dan swis-swis di wajah kecilku Tebaku siapa bibi di bobi di bu -bob. ayam wajahku sendiri tebakku siapa bibi bibi bobo -bi sapi Oh, cuci tanganmu dulu Cuci tangan, cuci tangan Setelah bermain cuci tanganmu Lihat tangan kecilmu, ada kumannya Setelah bermain cuci tanganmu cuci tangan, cuci tangan Ku gosok tangan <Sukri> Apa yang akan kita buat hari ini? Adonan, adonan, semas, semas, semas, Kita ambil jus <laughs> Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Jus Enak Satu Jus Strawberry Merah Dua Jus Blueberry Biru Tiga Jus Jeruk oranye Empat Jus anggur ungu Lima Jus mangga kuning Dua uh, Dapat ma Mau yang mana Ku mau yang pertama Jus strawberry merah enak Pertama Pertama Oh Jus jeruk oranye Empat Jus anggur ungu Lima Jus mangga kuning Tua Ma. Mau yang mana? Ku mau yang kedua Jus blueberry biru enak Yang kedua Yang kedua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 Jus stroberi merah Dua, jus blueberry biru Tiga, jus jeruk oranye Empat, jus anggur ungu Lima, jus mangga kuning Tua, bapak ibu yang kelima jus mangga kuning enak yang kelima yang kelima ah. Ah. Hmm. Ah. hmm ayo kita pergi ah. piknik yeah yeah Ayo buat kotak makan siang bersama Baiklah Yuk buat kotak makan besar. lezat Bulat, bulat, hamburger bulat Roti, wow. selada, wow. daging, wow. keju wow. Lezat, lezat, lezat, hamburger bulat lezat. Hamburger besar, ku suka wow. Kotak makan sudah siap segitiga, segitiga, nasi segitiga, Timun, wow. salmon, wow. nasi wow. rumput laut segitiga, wow. lezat, lezat, lezat, nasi segitiga, lezat. nasi segitiga, ku suka Di taman, di taman, oh, ingat tuh tetap aman, berhati-hatilah. Sayang, itu berbahaya, hati-hati. Iya. Ini iya. caranya main prosotan, prosotan, prosotan. Tunggu antrian, ambil giliran, prosotan menyenangkan. Oh. Oh. Saat main di taman, di taman, di taman. Ingat buk tetap aman, berhati-hatilah. Sayang, lihat nasi kelilingmu sebelum kau memakai ayunan. Ya. Ini caranya main ayunan, ayunan, ayunan. Pegang yang erat dan duduk tegak, ayunan menyenangkan. <tik> Hehehe. Uh, ah. <tik> Hi, Hi, saat main di, oh. di taman, di taman, di oh. taman jangan oh. pergi cepat cepat, berhati-hatilah. Oh, jangan Baik. terlalu cepat. Baiklah, ini caranya bersepeda, bersepeda, bersepeda, tetap lambat perhatikan jalan senangnya bersepeda. Yay! Wow! <laughs> oh, gunakan perlengkapan uh -huh. keselamatan. Uh -huh. Saat main di taman, di taman, di taman, uh -huh. ingat keselamatan, uh -huh. oh, berhati-hatilah. Uh -huh. Perlengkapan keselamatan membuatmu tetap aman. Selamat datang roda dan oh. ah. <laughs> Sayang, uh. waktunya mandi. Uh. Ayo mandi lula lula maluncur meluncur, meluncur Seekor ikan jatuh di bak Satu Ayo mandi lula-lula meluncur, meluncur Kura-kura jatuh di bak Dua Ayo mandi lula-lula meluncur, meluncur Lumba-lumba jatuh di bak Ayo mandi lula-lula-la meluncur, meluncur Kepiting jatuh di bak Empat Ayo mandi lula-lula-la meluncur, meluncur Ikan hiu jatuh di bak Lima Lulu lala meluncur meluncur penguin jatuh di bak Kujuh. Ayo mandi lulu lala meluncur meluncur ekor katak jatuh di bak 8. Ayo mandi lulu lala